EA yeah, Games. Challenge everything. What? Yo guys masih bersama lagi dengan tesis siswa dua ya kali ini tesis sedang mengupdate sebaran itu ciao segmen versi 2 ya tadi malam sedang update ya kali ini kita sudah walk guys. Oke okay, langsung aja seperti biasa ya kalian pastikan di menu segmennya dan setelah itu kalian install aplikasi pada modnya, setelah itu kalian aktifkan aja pada fit yang sudah tersedia lalu kalian coba. Oke okay, langsung aja ya, pasti kita buka aplikasinya lalu kalian install Lalu kalian buka aplikasinya, nah untuk passwordnya Kalian tinggal pilih lagi ya, get password ya saya itu kalian login aja Oke okay, di sini kalian tinggal bikin ada pada chip yang sudah tersedia pada modnya Lalu kalian tinggal pilih tombol labu ya Untuk konfirmasinya lalu kalian tinggal aktifin aja pada akurasinya. Lalu kalian pilih tombol labu juga dan setelah itu kalian tinggal injek pada terakhir pada labunya. Oke, okay, di sini kita langsung coba ya untuk bermainnya. Oke, okay, langsung aja di sini kita cari musuh, guys. Oke, okay guys, inilah uji coba ya, guys, untuk uh, knowledge-nya, guys. 100% ya, guys. Oke guys kita coba lagi guys Dede de de de de de de guys. Oke guys kita langsung mulai bermain aja guys. Oke guys kita langsung jalan-jalan guys muter-muter guys. Tembak guys tembak de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de guys de de de de udah, guys udah, udah, guys udah, udah, udah, udah, guys udah, apa udah, udah, guys udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, de de udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, de de de guys, de de guys, oh, did, did, did, did, did. Ah, kayak lagi guys lucunya guys tembak de lagi guys aduh mati guys lagi guys lagi guys guys aduh tembak guys tembak de guys udah selesai guys kita menang guys oke okay, guys itu aja guys ya untuk cheat apa versi duanya jangan lupa subscribe dan dukung terus channel keduanya ya saya tutup guys, topik oleh daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.